Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah La nabiyya ba'dah Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia Berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Tentunya dalam rangka Belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran Baik belajar tentang ilmu tajwidnya Atau belajar cara bagaimana cara membacanya Serta belajar Bagaimana menentukan hukum-hukum bacaan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan fokus terhadap satu uh, hukum tajwid di dalam Al-Qur'an yaitu yang disebut dengan izhar wajib jadi ini tidak lumrah ya izhar wajib itu tidak lumrah yang ada kalau izhar itu izhar halki dan izhar syafawi namun ada empat Kalimat di dalam Al-Quran itu yang dibaca dengan iduhar wajib Dan salah satu daripada lafaz tersebut akan dibahas pada kesempatan kali ini Dan insya Allah nantinya akan dibahas, akan disebutkan Di, di akhir video akan disebutkan dan akan diterangkan seperti apakah iduhar wajib tersebut dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah Al Imran mulai dari ayat 15 dan insyaallah kita akan sampai di ayat 16. Mari kita mulai dengan diawali pembacaan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير Duinan adanya nun yang bertasdid jatuh setelah alif lam syamsiah lin nasi hubbus hubbus. ada alif lam syamsiah diabaikan tidak harus kita baca hubbush syahawati matabi kalimi penjengal dua harokat hubushshawati minan ketemu lagi dengan alif lam syamsiah tidak harus dibaca langsung digunakan ke nun yang berada setelah alif lam syamsiah dengan didengungkan dua harokat minan Nisaat wajib motasil panjangnya dua setengah alif atau lima harokat. Nisa'i wal wal alif lam komariah dibaca dengan jelas. Wal bani matabi'i adanya ya sukun yang diawali harokat. Kasrah pada harkatnya Huruf Nun Walbanina Walqanah Matabi'i Adanya huruf Alif Yang diawali baris Fathah Pada huruf Nun Walqanati Matabi'i Adanya Yasukun yang diawali Baris Kasrah pada huruf Ta' Wal-banina wal-qanatiril wal-fiddati wal ada alif lam Qamariyah. Dibaca dengan jelas ilko mendengung samar dua harkat Ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf tok dibaca dengan mendengung dan samar selama dua harkat muko porronttiminan thebiwalfi والخيل المسومة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث والأنعام Hukum bacaan izhar Halki adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf ain dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung wal an'am -wa misalkan didengungkan wal an'am -wa tidak boleh harus jelas kemudian di sini ada hukum bacaan maktabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf a'in Panjangnya dua harikat Tanda waqaf namanya waqful aula sebaiknya berhenti Ketika berhenti di sini pada huruf yang diawali oleh huruf yang sukun ini huruf akhirnya, huruf sa' yang diawali oleh huruf roh yang sukun. Maka ketika waqaf, huruf nya dibaca namun jangan dibaca sepenuhnya. Wal harf minal والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك Hukum bacaan mad badal adanya harokat berdiri pada isim isyarah panjangnya dua harokat. Zalik mataul mataul matawi panjangnya dua harokat. Zalik mataul haya matawi adanya harokat berdiri pada huruf ya panjangnya dua harkat hayati dunya tanda waqaf namanya ja'izul waqfih boleh berhenti boleh tidak wallahu indahu husnul ma'ab dibaca dengan tebal karena huruf sebelumnya yaitu waw berharakat fathah tidak dibaca wallahu tapi dibaca wallahu kalau huruf sebelumnya berharakat kasrah maka dibaca dengan tipis atau dibaca seperti billahi dan lillahi wallahu ikhfa Hakiki samar mendengung selama dua harokat, karena nun sukun bertemu dengan huruf dal. Indah <tuh> husnul alif lam qamariyah dibaca dengan terang. Husnul <tuh> <tuh> ma'ab. Malari sukun sekaligus memantul, karena ada huruf ba' yang sukun di akhir kalimat maka ketika membaca dipanjangkan boleh dipanjangkan dua, empat atau lima harokat. <tik> Husnul ma'ab qul a'unab bi khairim Qul aunab biukum. Ikhfa Syafawi mendengung selama dua harokat karena ada mim sukun yang menghadapi huruf ba. Aunab biukum biqayrim mendengung selama dua harkat tanwin kasrah karena adanya tanwin kasrah pada huruf ro yang bertemu dengan huruf bihunnah, yaitu mim samar mendengung selama dua harkat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada non-sukun yang bertemu dengan huruf zal dhal. Min zalikum Kita ulang Qul a'unab bi khairin min zalikum Tanda waqaf di sini kalau dicetakan Al-Qur'an Indonesia seperti ini tandanya kalau cetakan Madinah ditandai dengan tanda yang berbeda ini namanya waqful aula atau waqaf mutlak sebaiknya berhenti Lil ladziina 'inda rabbihim tajri جَنَّتُنَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا كِتَابٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا لِلَّذِي مَطَبِئِ karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf dal, panjangnya dua harokat. Lilladzina <Susukun> taqoinda rob, al darab. Samar mendengung hukum bacaan ikhfa hakiki, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal. Pembacanya didengungkan dan disamarkan selama dua harkat. Ainda Rabbihim Jan Rabbihim Hukum bacaan Idhuhar Syafawi Dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung. Karena ada Mim Sukun yang bertemu dengan huruf selain Mim dan Ba. Ainda Rabbihim Bihi m jannatun jannunah musyadada adanya non yang bertasdi mendengung selama dua harkat jannatun ikhfa hakiki mendengung samar selama dua harkat adanya tanwin Domah pada huruf ta yang bertemu dengan huruf ta. Jannatun tajri kalau kala surah pantulan kecil huruf jim yang sukun berada di tengah-tengah kalimat. Tajiri mil mendengung samar selama dua harkat ikhfa hakiki mil tah hukum bacaan idhuhar halqi adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu hak dibaca dengan jelas mintah هي الأنهار خالدين فيها وأزوج. <قفت> كتة <كتار> أولى للذين تتقوا عند <قفت> <قفت> الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها wa selama dua harakat hukum bacaan mbihunnah karena ada tanwin tomah yang bertemu dengan huruf Wow membacanya didengungkan selama dua harkat moto Har itu adanya tanwin tomah yang bertemu dengan huruf mim mendengung selama dua harkat warid Tanda wakaf namanya wakful aula boleh berhenti boleh tidak sebaiknya berhenti. Wallahu bil Hukum bacaan iklab. Bunyi tanwin ditukar menjadi mim dan mendengung selama dua harakat. Basirum. Jadi bukan dibaca basirun, tapi bunyi tanwinnya diganti mim. Iklab itu artinya menukar. Basirum bil. Kenapa disebut dengan bacaan iklak Ini karena ada tanwin tomah yang bertemu dengan satu-satunya huruf iqlab yaitu ba. bersirum bil sukun sekaligus kolkolah uh, kubroh karena adanya dal sukun yang berada di akhir kalimat. Maka cara membacanya dipanjangkan dua, empat sampai enam. Harkat sekaligus dipantulkan dengan pantulan kuat. Binuai Sahabat al Quran dan pencipta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu hal itu ada tiga macam izuhar halki izuhar syafawi itu yang lumrah yang kita jumpai dengan di dalam Al-Quran izuhar halki dan izuhar syafawi namun ada empat lafad atau empat kalimat empat empat perkataan di dalam Al-Quran yang disebut dengan bacaan izuhar wajib atau izuhar mutlak itu hanya ada empat Uh, kalimat atau empat lafat di dalam Al-Quran yang pertama, yang di sini, ad-dunya. biasanya Nun sukun bertemu dengan ia, itu disebut dengan bacaan ilham birunah. Namun, di sini tidak kenapa Nun sukun bertemu dengan ia, tidak disebut dengan ilham, justru disebut dengan ilham wajib karena bertemunya di dalam satu kalimat, dan ini cuma ada empat di dalam Al-Quran. Jadi membacanya tidak boleh mendengung. Metaulhayatidunya tidak boleh didengungkan. Misalkan didengungkan dunya tidak boleh. Dan, dan ini cuma ada empat di dalam Al-Quran Maksudnya di dalam empat lafadz. Yang pertama adunya, yang kedua kinwanun. Yang ketiga Sinwanun nun, yang keempat bunyanun. Saya ulangi, itu wajib di dalam Al-Qur'an ada di dalam empat lafat Yang pertama Ad-Dunya yang kedua kinwa nun, yang ketiga Sinwanun nun, yang keempat bunyanun. Cara membacanya dibaca dengan terang dan jelas dan tidak boleh didengungkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Zuyin Alin Nasi Hub Shahwat minan النساء wal والقناطير wal qanatir Wal banin wal waktu dan keinginan dan Dia akan memberikan keberuntungan kepada تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة وربوان Assalamualaikum wallahu bil jaza warahmatullahi wabarakatuh